Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel Go Grab Cibubur Oke sobat youtube Di video kali ini saya akan Memberikan Beberapa kode rahasia Mengenai Handphone Samsung ya. Nah, apabila teman teman Mungkin ingin beli apa, HP Samsung Mau baru mau second Bisa mengeceknya melalui beberapa kode, oke, okay. langsung aja, ini untuk kode yang pertama, eh, kita langsung aja ke menu telepon, kita langsung ketik bintang pagar 06 pagar ya, ini buat teman-teman, ini buat mengecek kode IMEI ya jadi setiap handphone itu memiliki kode IMEI sendiri-sendiri nggak mungkin sama ya biarpun handphone di seluruh dunia itu ratusan juta gitu ya Oke okay. untuk selanjutnya kita ketik lagi bintang pagar kosong bintang pagar Oke, okay, buat teman-teman, ini khusus handphone Samsung. Kalau ingin membeli HP Samsung second, Anda buat teman-teman bisa ngeceknya di tadi bintang pagar kosong bintang pagar. Ini di sini kita bisa mengecek ini. Misal kita cek yang paling atas ya red, dia dia akan muncul warna red, oke. Okay. Kita Klik green, dia akan green. Berarti itu masih normal, oke, Ya teman-teman. Eh, di sini kita, nah yang ini yang utama banget nih, touch ya, touch screen ya, itu layar sentuhnya kita, oke, okay. kita buktikan dari ujung kiri atas ke bawah, kita aktifkan semuanya berarti ini kalau ini masih normal semua oke okay. oke okay, batubunung masih normal ini untuk speaker kita cek speaker biasanya speaker itu rawan juga oke okay. oke okay, langsung kita ke Kamera nih oke, okay. okay, ini buat kameranya masih bagus. Ini font kamera, dia layar eh, kamera depan. Oke, okay. oke, okay, kita kembali. Oke, okay. kita lanjut ke kode selanjutnya. pagar 1 2 3 4 pagar Oke, ini di sini buat ngecek versi ya. Ini ini kodenya APCP CSC itu uh, saya juga kurang paham juga. Ini buat teman-teman bisa ngecek di Google. Uh, intinya di sini buat ngecek versi ini mungkin buat kode produksi bulan produksi gitu ya. Oke kita selanjutnya ini yang terakhir bintang pagar 0228 pagar. Oke ini buat ngecek tipe baterai status baterai. Anda buat teman-teman bisa Dicek lagi uh, Apa ya ini Masih bekerja atau ini Oke okay. itu aja uh, Beberapa kode-kode Yang harus teman-teman tahu Kalau mau beli hp samsung second Atau hp baru Oke okay. yang buat teman-teman suka dengan video ini Silahkan di Like, subscribe, dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh